Perkutusan sahabat ibu lhoi Mbah ibu lhoi beruntung Kulauan peminang Rauwake, Mugi Mugi gira wakil timat busdani Mugi-mugi hati rawai dewi Timat busdani dan hei barokah Amin Mugi-mugi Dajos barokah Amin kan hei awai dewi Amin kan hei keluar dari awai dewi Amin kan hei anak putunya awai dewi nambah keinginan Ayin. sakit nambah keyakinan Ayin. sakit nambah kecintaan lalu jimu bisa kembali manfaat di diri dan dunia suhkut kalian nampok penghurnatan kepada hamba-hamba Allah hamba subhanahu wa ta'ala sing sampun didining nanggonane ngersane Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan. Lah sing dipilih kali Gusti Allah meniku nopo? Sing dipilih kali Gusti Allah meniku 4 golongan. Yaitu sing minang nabi, wasiddiki, wasuhadi, waso ya I wawmur salim selalu ada nabi selalu ada nabi itu berulang yang pertama jadi kuapa nabi nabi ini pun dipilih oleh bismillah wa bila kan dengan nabi sallallahu alaihi Wasallam. sallam itu yang pertama berulang yang mau perkalian ini apa? uang uang yang bener diberikan Kaliannya dari sisi karomahnya kita jarang memandang ulang ini dari sisi hikmahnya, dari sisi ilmunya, dari sisi akhlaknya, dari sisi apa namanya biografinya dan sebagainya. Syekh Abdul Qadir Al Jilani ini menguasai dua belas jenis macam ilmu. Beliau menguasai astronomi, beliau menguasai geografi. Syekh Fadil Al Zuhairi, mulai Abdul Qadir itu orang Islam bahkan Muslim belajar kali Syekh Abdul Qadir Al santri itu santri dengan Insya Allah sing penting mampu Kami, yeah. ya Nah iki kok dhewek bali Menguasai ilmu agama, menguasai ilmu militer. Murid-muridnya bukan hanya dari kalangan Islam sampai diceritakno nang dongene di sejarah. Pernah endang satu putusan kurang lebih 24 orang saking Bali tentara Bali sing